Sobat buah surga, buah yang sering dijadikan hiasan dalam kue ini punya banyak manfaat kesehatan. Buah ceri merupakan salah satu buah yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Tapi, banyak orang yang belum memahami kandungan serta manfaat buah ceri untuk kesehatan ini. Ceri adalah buah yang menawarkan rasa enak dan banyak manfaat kesehatan, terutama cherry tart Monmerensi yang merupakan jenis cherry tart paling umum di AS dan paling banyak diteliti. Kata ahli gizi yang berbasis di New York City Alisa Rumsay, R.D. dikutip dari womensheltmark.com. Menurut Jessica Cording, R.D., ahli gizi dan penulis The Little Book of Game Changers, mengatakan cherry memiliki banyak manfaat dari sudut pandang gizi. Buah ini memang terlihat berukuran kecil, tapi manfaat kesehatannya cukup besar. Dikutip dari US Department of Agriculture, kandungan dalam buah cherry yang membuatnya sangat bermanfaat, antara lain, Kalori: 51 gram, lemak: 0,3 gram, karbohidrat: 12,5 gram, serat: 1,7 gram, gula: 8,7 gram, protein: 1 gram, cherry: juga buah yang memiliki banyak antioksidan dan senyawa antiinflamasi. Pigmen atau warna cherry yang terlihat jelas menandakan bahwa buah itu memiliki banyak antioksidan dan senyawa antiinflamasi. Misalnya antosianin, yakni jenis polifenol yang membuat makanan atau buah berwarna merah tua. Menurut penelitian dalam jurnal Food and Function, minum 8 ons jus ceri setiap hari selama 4 minggu dapat mengurangi peradangan yang terkait dengan penyakit kronis secara signifikan. Berikut ini manfaat buah ceri untuk kesehatan. 1. Bantu menjaga kesehatan usus. Ini merupakan manfaat buah ceri yang pertama. Rumsey mengatakan beberapa penelitian menunjukkan bahwa manfaat buah ceri khususnya monmerensi ceri mungkin memainkan peran dalam kesehatan usus contohnya satu studi yang menemukan bahwa polifenol ceri mungkin memiliki dampak positif pada mikrobioma usus apalagi buah ini mengandung serat yang pada dasarnya bisa menyebabkan masalah kesehatan usus dan mendukung keteraturan pencernaan Dua, memperbaiki kondisi kulit vitamin C dalam buah ceri dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit di sisi lain Kerusakan akibat radikal bebas yang diperangi antioksidan di seluruh tubuh juga terjadi di kulit. Jadi, asupan antioksidan yang baik dan benar akan membuat tubuh jauh lebih baik dari luar dan dalam. Ini bisa menjadi manfaat buah ceri lain untuk kesehatan. 3. Menjaga kesehatan jantung Meningkatkan asupan buah padat gizi seperti ceri adalah cara yang lezat untuk melindungi kesehatan jantung. Ini menjadi manfaat buah ceri selanjutnya. Banyak penelitian dilansir oleh Healthline, menunjukkan bahwa diet yang kaya buah-buahan berkaitan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Manfaat buah ceri dalam hal ini, karena buah ini kaya akan nutrisi dan senyawa yang dikenal untuk meningkatkan kesehatan jantung, termasuk antioksidan kalium dan polifenol. Cukup satu cangkir ceri manis, yakni sekitar 154 gram bisa memberikan 10% dari DV untuk kalium, mineral penting untuk menjaga kesehatan jantung. Manfaat buah ceri untuk kesehatan juga bisa membantu mempertahankan detak jantung, membantu menghilangkan kelebihan sodium dari tubuh dan mengatur tekanan darah. Karena itu, asupan kalium yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan risiko penyakit jantung dan stroke. Apalagi ceri kaya antioksidan polifenol yang kuat, termasuk antocianin, flavonol dan katekin yang membantu menjaga kesehatan jantung dengan melindungi dari kerusakan sel serta mengurangi peradangan. Sebuah penelitian pada 84.158 orang menemukan bahwa asupan polifenol yang lebih tinggi, terutama antocianin, flavonol dan katekin berkaitan dengan penurunan risiko penyakit jantung secara signifikan selama lima tahun. 4. Mengatasi gejala radang sendi Manfaat buah ceri dapat mengurangi gejala radang sendi dan asam urat karena memiliki sifat antiinflamasi kuat. Kondisi ini termasuk sejenis radang sendi akibat penumpukan asam urat yang dapat menyebabkan pembengkakan peradangan dan rasa sakit ekstrim di persendian. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ceri membantu menghambat stres oksidatif dan mengurangi peradangan dengan menekan protein peradangan, yang dapat membantu mengurangi gejala berkaitan dengan artritis. Bahkan manfaat buah ceri dapat menurunkan kadar asam urat dalam tubuh, yang membuatnya sangat bermanfaat bagi penderita asam urat. Sebuah studi pada 10 wanita menemukan bahwa makan dua porsi, 280 gram ceri manis setelah puasa semalam bisa menurunkan kadar penanda inflamasi C reaktif protein CRP dan mengurangi kadar asam urat 5 jam setelah mengonsumsinya studi lain pada 633 penderita gout menunjukkan bahwa mereka yang makan ceri segar selama dua hari memiliki serangan gout 35% lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi buah ini selain itu Penelitian ini mengungkapkan bahwa asupan ceri yang dikombinasikan dengan obat gout allopurinol, serangan gout 75% lebih kecil dibandingkan selama periode ketika ceri atau allopurinol tidak dikonsumsi 5. Meningkatkan kualitas tidur Manfaat buah ceri atau minum jus ceri dapat membantu meningkatkan kualitas tidur Karena, ceri mengandung melatonin, zat yang membantu mengatur siklus tidur dan bangun sebuah studi pada 20 orang menunjukkan bahwa mereka yang minum konsentrat jus ceri selama tujuh hari mengalami peningkatan kadar melatonin, durasi tidur dan kualitas tidur signifikan dibandingkan dengan placebo. Demikian pula, sebuah studi selama dua minggu pada orang dewasa yang lebih tua dengan insomnia, menemukan bahwa minum satu cangkir, 240 ml, jus ceri sebelum tidur meningkatkan waktu tidur hingga 84 menit. Namun, Penelitian ini menggunakan produk ceri pekat. Jadi, belum jelas kalau makan ceri segar sebelum tidur akan memiliki efek yang sama atau tidak. Karena itu, perlu studi lebih banyak untuk memahami manfaat konsumsi ceri sebelum tidur. 6. Mempercepat pemulihan pasca olahraga Penelitian dari jurnal Molecules menunjukkan bahwa senyawa antiinflamasi dan antioksidan dalam ceri dapat membantu meredakan nyeri otot yang disebabkan oleh olahraga, kerusakan, dan pembengkakan. Konsentrat ceri telah ditemukan untuk mempercepat pemulihan otot, mengurangi nyeri otot akibat olahraga, dan mencegah kehilangan kekuatan pada atlet elit seperti pengendara sepeda dan pelari maraton. Selain itu, beberapa bukti menunjukkan bahwa produk ceri dapat meningkatkan kinerja olahraga. Meskipun sebagian besar penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara ceri dan olahraga melibatkan atlet terlatih, jus ceri asam juga dapat bermanfaat bagi non-atlet. Manfaat buah ceri ini sangat tadi sangka ya, moms 7. Penuh dengan kandungan antioksidan Menurut jurnal Nutrients, ceri adalah sumber antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang kuat Manfaat buah ceri untuk kesehatan ini memperlambat penuaan dan menangkal penyakit kronis Termasuk penyakit jantung, kanker, Alzheimer, diabetes, dan obesitas 8. Melindungi tubuh dari risiko diabetes Efek antiinflamasi dari ceri membantu menjaga kesehatan tubuh, tetapi terlebih lagi, ceri memiliki peringkat lebih rendah daripada banyak buah pada indeks glikemik. Itu berarti manfaat buah ceri tidak memicu lonjakan dan penurunan kadar gula darah dan insulin. Hal ini membuat keduanya melindungi terhadap diabetes dan penting untuk mengelola kondisi jika sudah mengidap diabetes. 9. Menurunkan risiko serangan asam urat. Manfaat buah ceri juga dapat menurunkan risiko asam urat. Lebih dari 8 juta orang dewasa di AS menderita asam urat. Artritis inflamasi ini dipicu ketika produk limbah yang disebut asam urat mengkristal di dalam persendian, menyebabkan nyeri dan pembengkakan yang menyiksa. Mengutip Health, dalam sebuah penelitian, pasien asam urat yang mengonsumsi ceri hanya selama dua hari, baik buah segar, serta ekstrak dan jus ceri, menunjukkan risiko serangan asam urat 35% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak makan ceri. 10. Mengekang kadar kolesterol jahat pada tubuh Penelitian dalam jurnal Food and Function telah ditunjukkan bahwa minum jus ceri asam dapat membantu menurunkan kolesterol total, termasuk jenis jahat yang dikenal sebagai LDL. Itu kuncinya karena setiap penurunan 1% kolesterol menurunkan risiko penyakit jantung sebesar 2%. Dan LDL yang tinggi sangat mengkhawatirkan terkait dengan risiko serangan jantung. Ini menjadi manfaat buah ceri untuk kesehatan yang lain. 11. Mengontrol berat badan Manfaat buah ceri juga berguna bagi moms yang mungkin sedang menjalankan program diet. Tak perlu khawatir untuk mengonsumsi ceri sebelum tidur. Satu cangkir ceri segar memiliki 100 kalori dan 3 gram serat. Dengan kandungan tersebut moms tidak akan hanya mengontrol berat badan saja tetapi penelitian juga menunjukkan bahwa meningkatkan asupan serat memengaruhi penurunan berat badan. 12. Melawan peradangan pada tubuh Peradangan secara menyeluruh dianggap sebagai salah satu ancaman utama bagi kesehatan, karena terjadinya peradangan meningkatkan kemungkinan mengembangkan penyakit kronis. Manfaat buah ceri mengandung antioksidan seperti vitamin C dan E serta karotenoid dan polifenol, yang semuanya membantu menghilangkan radikal bebas yang merusak dan membantu menetralkan peradangan dalam tubuh. Dampak konsumsi buah ceri, seperti banyak makanan lain, terlepas dari manfaat buah ceri untuk kesehatan, ada juga efek samping dari konsumsi ceri, terutama dalam bentuk jus. Mengutip Verywell Health, mengonsumsi jus ceri dalam jumlah besar dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan diare, dan kalori serta gula dapat menjadi masalah bagi sebagian orang. Selain itu, Ceri mengandung sorbitol yang dapat memperburuk gejala pada orang dengan kondisi seperti sindrom iritasi usus besar, pertumbuhan bakteri usus kecil yang berlebihan, atau malabsorpsi fruktosa. Penyajian buah ceri yang patut dicoba. Tidak ada yang lebih menyegarkan dari semangkuk ceri segar untuk dikonsumsi, tapi itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan manfaat buah ceri dari nutrisinya. Cari tahu ragam penyajian buah ceri berikut ini. 1. Ceri dan kacang almond. Ceri memang menyehatkan, tetapi ada cara terbaik untuk memakannya adalah dengan makanan lain. Direkomendasikan untuk mengonsumsi ceri dengan sumber protein atau lemak untuk menstabilkan gula darah. Selain dengan kacang almond, moms juga bisa menambahkannya ke dalam oatmeal untuk membuat tubuh merasa lebih kenyang. 2. Smoothie. Cara berikutnya adalah dengan membuat smoothie ceri. Moms bisa membuat jus ceri yang dicampurkan dengan air kelapa atau bahan dasar susu lainnya termasuk susu almond. Jangan lupa menambahkan selai kacang untuk membuat rasanya lebih nikmat. Upayakan untuk tidak menambahkan es ya, Moms. Bila Moms ingin makan ceri yang dingin maka lebih baik bekukan ceri di dalam kulkas kemudian makanlah layaknya anggur beku. 3. Menambahkan dengan selai kacang. Cobalah untuk membuat manisan ceri sendiri sangat cocok untuk kreasi selai kacang biasa atau sebagai olesan untuk roti sarapan. 4. membuat pai cherry dan es krim cherry. Siapa yang tidak suka pai cherry? Moms bisa membuat pai cherry sebagai penyajian buah cherry yang bisa dicoba. Saat suasana sedang panas, moms juga bisa menyiapkan es krim rendah lemak atau yogurt beku dengan manisnya buah segar. Sertakan buah cherry sebagai topping buah. 5. salad sayur dan cherry. Untuk menambahkan rasa pada salad. Tambahkan irisan atau ceri utuh ke salad manapun. Tidak hanya mudah dibuat, tentunya cara penyajian ini juga lezat sekali, loh. Moms bisa mencincang ceri kering, masukkan bersama selai kacang atau coklat hitam leleh, lalu taburkan ke salad dan sayuran matang, atau sekadar membagi dua ceri segar. Itu dia Moms, manfaat buah ceri untuk kesehatan dan tips penyajian buah ceri yang bisa menjadi pilihan. Menjadikan buah ceri sebagai bagian utama dari diet adalah perubahan kecil yang dapat mendatangkan manfaat besar bagi kesehatan.